Pemerintah itu kan sok keminter, toh. Wah, nanti yang late saya. Oh ya, ya, oh. meraih so rasa keminter, rasa bagus sih. kita boleh berkumpul di sini semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan izinkan terlebih dahulu saya menyapa Bapak Ibu hadirin pada siang hari Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang hadir cukup banyak, yang tabungannya sudah di atas 1 miliar angkat tangan. Ini. Enggak, yang, yang, yang ini sudah sudah pasti, saya mau yang belakang dulu, gitu. loh. Yang di atas 100 juta, enggak usah malu. Wah, ini bukan pengusaha, ini berat semua ini, kelihatan kalau malu-malu. Mas Rudi dan teman-teman Ibni Jateng, eh, selamat, saya kira kaderisasinya mulai berjalan, dan pendaftarnya ternyata cukup banyak. mudah mudahan akan lahir banyak entrepreneur entrepreneur baru, dan inilah getaran-getaran kebangkitan ekonomi Indonesia yang dimulai dari para pengusaha muda. Dan tentu teman-teman hipmi -teman Pusat yang hari ini hadir, Mas Yanto dari Kadin, kalau Kadin tuh kakaknya Hipmi ya? Saudara Frotkampimba bagi yang sudah hadir, yang belum mudah-mudahan hadir. Dan tentu kawan-kawan semuanya. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan tamu menarik dari U.S. ASEAN, dari U.S. ASEAN ini berbicara soal bagaimana masing-masing menceritakan kondisi ekonominya. Saya tertarik karena waktu itu yang datang dari perusahaan Amerika ini gede-gede. Gede betul. Dan mereka bercerita uh, bagaimana produk mereka juga bisa laku di Indonesia. Lalu saya tawarkan. Anda tertarik investasi di Jawa Tengah, tapi saya sampaikan pada kawan-kawan itu bahwa ternyata dia investasi di Jawa Tengah itu menempati ranking ke-9. Tiga besar, lima besar saja tidak. Saya sampaikan. Apa kira-kira kontribusi dari daerah agar bisa menopang ekonomi nasional? Tapi ini butuh kolaborasi maka kami sampaikan beberapa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah yang sedang kita develop tapi cukup gak? Tidak karena daya kohesi sosial di masyarakat begitu penting teman-teman, anda investasi banyak, tiap hari terus. gak akan jalan jalan tiap hari dipenuhi dengan protes-protes bisnis anda gak, gak akan lancar maka ketika kemudian ada pengusaha, ada buruhnya, ada pemerintahnya, dan ada market yang kemudian ya pasti menjadi target dari dunia usaha, maka kondusivitas ini menjadi penting. Saya mendapatkan semua berkali-kali. Jawa Tengah nggak maju. Wow boy. Upahnya paling rendah. Langsung saya sangkal, kami nggak paling rendah. kami rendah nomor 2 dari bawah tapi waktu saya berkeliling ke beberapa tempat saya sampaikan, itu kira-kira yang upahnya tinggi itu dibayar apa enggak ya Mari kita cek satu persatu maka komunikasi atau hubungan industrial ini menjadi penting bapak ibu teman-teman sehingga mimpi-mimpi besar kalau mau kita bangun tanpa dukungan ini, oh, monsen oh, nonsen. Apalagi kalau daerahnya secara politik tidak terlalu bagus. Ada yang tertarik untuk investasi ke Ukraine? Taruhan sama saya, enggak pasti. Ada yang tertarik investasi ke Syria? ke Afghanistan, ini contoh saja. Bahkan kawan-kawan yang dari Eropa dulu dengan Kadin ya Mas Yanto, teman-teman Uni Eropa datang juga sama. memang mereka sedang baik-baik saja? Oh uh, tidak, tidak. Hari ini soal migas jadi problem besar di sana. Setelah G20 saya ngobrol dengan Pak Presiden, gimana Pak? Eropa ini? Ya mereka sama sama pusingnya katanya tapi berbeda dengan, ya mungkin Amerika masih besar Tiongkok melaju cepat sekali India kemudian menyiapkan dengan baik, nah bagaimana kita nah hari ini wajah-wajah yang tampil mudah-mudahan seperti tadi yang ada ini mas Rudi di gambar apa namanya, hipmi. mereka yang ketua-ketua hipmi ini keren-keren kelak kemudian, atau kita melihat hari ini mereka menjadi orang hebat semuanya. Saya respek betul sama kawan-kawan itu -kawan. Mereka menjadi orang hebat. Apakah kemudian tiba-tiba bahasa Jawanya Mak Bedunduk itu? Tiba-tiba nangkring di atas? Tidak. Berdarah-darah, bangun usahanya, dikeprok, hancur, bangkit lagi, keprok lagi, hancur, bangkit lagi. Dan itu tidak mudah. Butuh skill butuh jejaring butuh kerjasama butuh selalu mengupdate mengupgrade sehingga gak jadul selalu mengikuti perkembangan ini sekedar cerita saja sekedar cerita kondisi makro yang tidak baik tapi buat saya ini peluang buat saya ini peluang yang luar biasa ketika kemudian Pak Presiden umpama berada pada political stand yang luar biasa hebatnya ketika pernah 21 hari menghentikan ekspor batubara dunia bergetar hari ini sama nikelnya ditahan tidak diekspor dunia bergetar dan kemudian okolnya mulai ditunjukkan agar kita tunduk kepada mereka untuk mengekspor raw material dan kita tolak karena kita bisa mengerjakan sendiri smelter sedang disiapkan, pabrik sedang disiapkan dan itu sebagian dari Jawa Tengah kita betul itu hati-hati saya di pemerintah kalau mendapatkan masukan dari para pengusaha Mas Yanto, Mas Rudi atau pengusaha yang lain menyampaikan apa kemudian yang bisa saya bantu apa yang bisa saya bantu satu kemudahan pasti pasti kemudahan investasi yang tidak dikit-dikit mau bikin usaha di pelatang dikit-dikit mau berusaha sembelih sehingga high cost ekonominya muncul dan kita menjadi tidak kompetitif pada saya melihat bakat-bakat talent-talent pengusaha muda kita nggak nggak kalah hebat betul nah, jaring inilah yang sebenarnya kita akan lakukan teman-teman Tantangan ini menurut saya bukan menjadi hantu belau yang menakutkan. Justru menurut saya, ini lubang-lubang yang bisa dimasukin untuk kemudian kita eksis di sana. Nah kalau hari ini, setelah teman-teman mendaftar menjadi anggota baru Ibni kemudian ide gagasannya keluar dan bagaimana berkolaborasi untuk menjadi makin besar, maka inilah sebuah harapan baru, kita itu, entrepreneur masih jauh berkurang. Dan tentu saja, iklim investasi yang menarik ini yang coba kita dorong, kami sering dibantu Kadin, ini juga ikut, umpama Central Java Investment Business Forum, lumayan. Kita juga komunikasi dengan beberapa kedutaan kita di luar negeri, dan polanya saya kira nggak cukup pamer sekarang. Kita buat toko aja di sana. Kita buat toko di sana sehingga performance kita akan jauh lebih baik karena kebutuhan masyarakat yang menjadi target market kita di sana itu terlayani kontinu. Nah, seringkali kita pamer, pasti order, seringkali diskontinu. Nah, begitu diskontinu kita tidak lagi menjadi produsen pengusaha yang kredibel. Ini penting, ini simple. Coba perhatikan bagaimana rumah makan Jepang saat itu, Japanese food itu. Membuat toko lebih banyak Siapa yang meniru hari ini? Vietnam, kemudian Korea Makanan saja Makanan saja Dipombardir dengan seni Dipombardir dengan budaya Otaknya tercuci Sehingga mereka yang nonton drakor Mesti ngerti K-pop Kemana kita mem memanjangkan hidup Pasti sudah tahu rumah sakit dan dokternya Benar ya? Kalau kemudian takut tidak terlalu glowing maka skincare nya pun sudah datang dan akhirnya, dia bisa makan kimchi sawi kecut dan itu dirasakan enak, enak, Wah, enak sekali karena mindset-nya sudah dikepung itu luar biasa sebuah revolusi besar yang dilakukan tentu kita akan belajar dari situ iklim prestasi pariwisata teman-teman sekarang sudah dibuka PPKM sudah tidak ada dan PPKM itu begitu dicabut sebenarnya ada catatan kecilnya, catatan kakinya apa itu? eh kalau rame-rame tahu diri ya kapan pakai masker kapan tidak tapi PPKM itu artinya tidak pakai masker itulah terjemahan bebas yang ada di pasar maka beberapa pertemuan-pertemuan besar ternyata memang bagus untuk menggelindingkan, membangkitkan ekonomi, tapi bikin deg-degan pemerintah. Untung data science kita, kita update terus, sehingga kita tahu bahwa varian-varian yang muncul relatif melemah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat. Mudah-mudahan sudah divaksin. Olahraga. Makan yang bergizi, Pengusaha kok ngirit. Biar sehat, biar sehat. yang luar biasa, saya yakin Mas Rudini yang hadir ini banyak yang dari kecil, bahkan mungkin dari mikro naik ya, naik kelas ke menengah itu. saya yakin riset berkali-kali sudah saya temukan tiga kesimpulan apakah dia yang start up atau yang berjalan, pasti satu punya problem keyakinan diri, apakah produk saya itu oke okay apa enggak oke okay. sehingga apakah dia bisa melakukan deepening terhadap produknya bahwa ya ini produk yang saya pahami, dan ini bagian yang terbaik, the best one. Bener apa enggak? Apakah produk knowledge-nya ini mesti betul-betul firm? Mau buat kerupuk, kayak ke, mau buat baju, kayak mau buat apa layanan jasa, bengkel, apapun lah, trading, produk saya ini, bisnis saya ini oke okay apa enggak, dan saya tahu apa enggak. Ketika mereka tahu dan menguasai sebenarnya selesai, nanti problem keduanya teman-teman bener enggak omongan saya, kurang duit-duit karena ketika mau dikembangkan mudahnya kurang, akses modal. Insya Allah hari Rabu besok kembali Jawa Tengah juara menyalurkan kur tertinggi di Indonesia aku iseng hati no. tepuk tangan tuh ada dua kenapa Jawa Tengah menyalurkan kurnya gede banget, ono onoloro Uang Jawa Tengah seneng ngutang, <laughs> itu satu. Yang kedua, mungkin ini achievement dari teman-teman di Jawa Tengah, di pemerintahan, diperbankan yang memang kian. Bu, saya ngending. Biasa tidak penting. Tapi ketahuilah, ketika kita panjenengan saya kita semuanya tidak berada, maaf, tidak berasal maaf dari keluarga yang cukup, pasti modal akses modal menjadi begitu penting kemarin dari Deputi Menko Perekonomian sudah datang ke saya kurnya ini bisa sampai 500 juta loh teman-teman bunganya 3% nanti satu tahun itu seksi sekali itu bagus sekali dan katanya rencananya mau di di Jawa Tengah eh, tapi kemarin saya nggak boleh bocorin ini sebenarnya gimana ya ini apresiasi, maka usaha kecil mikro, apa kecil sampai menengah ini yang saya mencoba ngopeni, sambil sambil yang ketiga, mendampingi tahu produknya punya akses modalnya, yang ketika mendampingi, pendampingnya sebenarnya siapa hibi, pendampingnya siapa kadin kadin sudah sampai ke Jerman ya kerjasama dengan kadin Jerman ekonik berkali-kali ini keren saya diajari masih Yanto umpama dengan teman-teman Kadin. pak gup nggak bisa kalau pemerintah hanya begini saja. Pemerintah itu kan sok keminter toh? Enggak <laughs> percaya Sok keminter. Wah, nanti yang late saya. Oh ya iya oh. Kalau kita punya ekspertis di situ. Go. Ya, kalau soal gubernur, government pemerintahan atau pemerintahnya melakukan services, public services oke okay. tapi kalau soal bisnis belum tentu maka saya dorong kawan-kawan saya itu meraih rasa keminta rasa bagus sih fasilitasi saja, ambil narasumber yang hebat siapa? kita minta ke kak adik. atau kisah inspiratif yang dihikmi, anak-anak muda yang bagus, yang hebat bisnisnya berkembang dan jangan salah saya selalu merekomendasikan kalau mau ngundang orang undanglah tidak hanya yang sukses tidak hanya yang punya best practices tapi juga yang bad practices kenapa dulu gagal? atau barangkali bapak ibu teman-teman punya teman yang sekarang lagi usahanya lagi bangkrut jadi pembicara agar dia bisa sharing ya kasih honor lah biar semangat gitu kan teman-teman <tuh> itu penting ini UMKM terus kemudian ini mendorong produksi jalan negeri, teman-teman semua saya punya ikat talak lokal silahkan kalau anda punya usaha dan kira-kira perlu dibeli masyarakat segera daftar ke ikat talak lokal belinya cepat kalau pengadaan lelang jele pak ganjar saya temennya Pak wow temennya siapa ya temennya temennya gitu Pengen dapat fasilitas yang sini, Pak. Dulu saya tim sukses, loh, Pak. Oh, tim sukses, Pak. Dulu saya, bapak saya itu temennya Pak Ganjar. Sehingga kalau lelang intervensinya dahsyat dari mana pun, tidak pernah fair. Kualitasnya buruk karena harganya banding-bandingan. Ika-talib e membantu, meskipun saya sudah diajari sama teman-teman, Pak Ganjar tahu nggak cara nyolong pakai Ika-Talib? E Aku diajari, kok, bro maksudnya guyu kita eh, pelaku. Tapi dengan ikat belanja kita bisa lebih cepat. Duit yang biasanya dibelanjakan di akhir tahun sekarang bisa kita dorong untuk belanja di awal tahun dan itu menggelindingkan ekonomi. Maka dua hari ini saya berkeliling ngecek ke pasar kenapa harga beras di Jawa Tengah tinggi? Ada pengusaha beras di sini? Beras mas? Saya, saya, nimbun saya, kita telepon ke polisi loh kita telepon ke krimsus saya, <laughs> saya, ini dicek saya, apakah karena cuaca kita mesti jujur terhadap kondisi kita sebenarnya kita cukup apa enggak jangan asal bapaknya senang aja saya, dikasih saya, saya, cukup saya, saya, saya, beres beres saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, Barusan saya pulang dari Batang ngecek di sana sudah terjadi panen, harga di tingkat petani tinggi. Jadi gabah kering panennya sudah di atas rata-rata. Biarkan saja. Tapi dua minggu ini akan terjadi panen luar biasa. Inflasinya naik karena harga beras naik. Belum lagi minyak goreng. Agar dua hari saya masuk ke pasar ngecek ngecek minyak goreng. loh kita itu penghasil sawit terbesar dunia kok minyak goreng mahal. Sengsara sobo. Gubernur Jawa, Tengah Menuhai yang paling gampang ini. Daripada nggak ada yang berani ngaku salah, saja yang salah Kita operasi, kita operasi semuanya Kemudian ayolah, ayolah untuk kita dorong hidupmi menurut saya penting Dan kita bicara tahan pangan, gak boleh basa basi, gak boleh bohong-bohong Karena kalau nggak bahaya Atau barangkali teman-teman kemudian mendorong diversifikasi pangan, kita keluar dari beras sekarang gaya hidup sehatnya sudah mulai muncul orang mulai mengurangi makan beras karena gulanya terlalu tinggi dari Wonogiri ada? Wonogiri, makan tiwal gak? dulu orang makan tiwal di itu diajak bener nggak? sekarang tiwal di diproduksi dengan kualitas yang bagus rasanya plain rasanya sudah plain dan sekarang orang mencari itu bisnis bro, ini peluang jadi, per bisnis pertanian kita sangat-sangat menjanjikan. Nah, terakhir, tentu kualitas SDM hari ini, Mas Dodi, ya. Mudah-mudahan, training hari ini bisa memberikan gambaran nanti, kemudian berkolaborasi di antara teman-teman yang hari ini berjumpa. Saya yakin tidak semua Anda kenal, tapi dalam lini-lini bisnis yang sama, saya berharap betul, teman-teman membangun jejaring itu dan kemudian teman-teman akan bisa mengoptimalkan kalau suatu ketika perlu bantuan pemerintah bagaimana Pak Ganjar, nggak sulit Anda boleh ngobrol dengan saya, boleh duduk dengan saya atau barangkali boleh berkomunikasi dengan Jakarta kalau langsung punya channel bagus dengan himni pusat atau barangkali yang dari Jakarta ditarik ke sini dan itu sudah beberapa kali terjadi yang dari Temanggung temang ada, Manggung dia banyak tembakau, dia banyak kopi ya tapi harganya jatuh terus. Saya cerewet sekali. Saya cerewet sekali pada Kementerian Pertanian, pada Kementerian Perdagangan, kenapa kita mesti impor tembakau ketika panen tembakau dari masyarakat masih ada? Kenapa tidak tempanggung aja yang dijadikan tobacco center kelas dunia? Kenapa? Saya pernah ngobrol sama Bu Ani. Ini Ani Bu. Bagi-bagi dong Bu dua 22 triliun kayak Bu. Ini. Untuk apa? untuk membuat tobeko center di temanggung buat apa Pak Ganjar? ya buat lab mengembangkan bisnisnya sampai turunannya tembaku itu untuk apa aja sih? apakah hanya rokok? kualitas yang bagus, kelasnya kelasnya temanggung tidak ada di seluruh dunia itu bagaimana kita konservasi, bahkan kita kembangkan tembaku apa mas? ini mas? seling contoh ini tembaku, lalu kopi Pernah Temanggung ini lomba di Surabaya 10 jenis kopi yang dilombakan, 8 pemenangnya dari Temanggung. Nah sekarang cara menjual sampai retail seperti apa? Tapi teman-teman, esens kopi itu, esensnya kita itu impor. Masa gak ada yang mau masuk usaha ini? Gitu? Tentu saja, ketika masuk juga anda akan bertarung. Tapi percayalah, kepercayaan diri diantara teman-teman yang yakin betul bisnisnya akan jalan, Pasti akan dilakukan. Dunia, kata Pak Jokowi, kata orang-orang yang saya temui dalam bisnis ini, sedang tidak baik-baik saja. Tapi itu bukan hantu. Justru itulah celah-celah peluang yang teman-teman hari ini mesti tangkap. Mudah-mudahan nanti para narasumber juga akan bisa memberikan gambaran baik makro maupun mikro sehingga teman-teman bisa mengambil kesempatan itu ketika ini harus menjadi public policy karena pasca pandemi memang situasi sangat turbulens, maka saat itulah pengusaha dengan pemerintah, dengan buruh dengan masyarakatnya duduk ngobrol bersama mengambil keputusan yang sekali lagi yang menguntungkan semua inilah partisipasi yang kita harapkan, mudah-mudahan dari ruang ini, anda akan muncul orang-orang hebat seperti yang ada di video tadi, dan itu adalah Anda semuanya terima kasih selamat berdiskusi, selamat berdialog, saya minta maaf tidak bisa menemani teman-teman sampai akhir saya langsung izin mau kondangan, bro ini juga penting karena sehebat-hebat kita, sebanyak-banyak uang kita, pertemanan itu nomor satu Assalamualaikum warahmatullahi Oh iya, saya kira Hipmi Jateng mulai membuka uh, diri untuk melakukan kaderisasi di bawahnya dan rekrutmennya sudah dilakukan. Pendaftarannya cukup banyak ternyata dari uh, kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Dan senang saya karena ternyata wajah-wajah muda belia ini sudah menampakkan dirinya, pilihan hidupnya di dunia usaha. Sehingga ini bagian dari menciptakan entrepreneur yang jauh lebih banyak. Namun saya pesankan Dunianya sedang terjadi disrupsi, banyak sekali peluang-peluang baru, maka kolaborasi menjadi penting. Maka harapan kita dalam rekrutmen dan pelatihan pagi hari ini akan ada wacana bagaimana kondisi ekonomi makro dan bagaimana mengelola mikronya. Banyak kebijakan dari pemerintah yang bisa membantu mereka. Contoh ketika pemerintah mendorong produk dalam negeri, ah ini kesempatan mereka. Contoh ketika pemerintah mengeluarkan kur ya, yang plafonnya sampai dengan 500 juta rasa-rasanya suku bunganya akan turun jauh lebih rendah lagi ini juga akan menjadi peluang mereka dan apa yang ditekankan oleh Pak Presiden agar daerah pun juga menggunakan produk lokal hiduplah sebenarnya mereka hiduplah tinggal kesempatan ini ya mereka mesti apa siapkan dengan baik dan training-training semacam ini menurut saya menjadi begitu penting dan terus uh, bekerja sama dengan dunia usaha dengan kadin, ya dengan pemerintah sehingga kita akan bisa bangkit bersama dan kawan-kawan pengusaha muda dari ini ini akan bisa menjadi pionir-pionir, baik di sektor maupun di wilayah-wilayah di mana mereka berada.